Halo semuanya, selamat datang di sesi ketiga dari serial Kenali Wikidata. Perkenalkan saya Raisa dari Wikimedia Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menulis query sparkle sederhana. Nah, kalau ada yang belum tahu nih soal apa itu query dan apa itu sparkle dan ingin tahu lebih banyak, silakan tonton dulu ya video sesi sebelumnya yaitu sesi kedua tentang Uh, query menggunakan bantuan query. Nah, uh, secara singkat saja, jadi saya ulas. Kalau query itu adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada basis data, sedangkan Sparkle adalah bahasa query yang digunakan oleh Wikidata. Nah, uh, sekarang uh, kita akan mulai dengan uh, masuk ke layanan Wikidata Query Service ya. Jadi kalau teman-teman uh, masih ingat uh, silakan uh, masuk ke layanan query wiki data uh, melalui halaman query.wikidata.org ya. Jadi query.wikidata.org. Atau kalau misalkan teman-teman uh, itu lupa caranya ya teman-teman bisa uh, masuk ke Wikidata lalu di bagian paling kiri ini ada tulisannya query service. Nah, silakan teman-teman klik masuk ke layanan query nah sekarang kita sudah ada di uh, layanan query teman-teman uh, jangan lupa ya untuk mengganti bahasa di sini ke dalam bahasa yang dipahami oleh teman-teman jadi baik itu bahasa daerah atau uh, atau bahasa inggris atau bahasa asing lainnya itu silakan digunakan di sini oke okay. uh, sekarang saya akan menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan langsung uh, menyunting di kotak ini nih, teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kita menggunakan fitur bantuan query yang di sebelah sini, sekarang tidak ya, sekarang kita langsung mencoba menyunting langsung di kotak ini. Nah, pertama-tama kita akan mulai dari contoh terlebih dahulu. Nah, dari uh, contoh yang di sini, teman-teman silakan klik foldernya, lalu uh, pilih query singkat yang diinginkan. Nah, di sini saya ingin Query kucing, okay. di sini teman-teman lihat ya, uh, langsung muncul uh, kode Sparkle-nya. Dan kalau kita jalankan kode ini, oke, okay. maka dari sini teman-teman bisa lihat bahwa hasilnya itu adalah query kucing-kucing yang ada di dalam Wikidata. Jadi ini semua adalah kucing-kucing yang ada di Wikidata. Uh, hasilnya... Uh, ada berapa ini totalnya ada 152 hasil gitu nah, uh, sekarang uh, kita akan coba uh, ulas satu persatu ya apa sih yang ada di dalam sintaks ini gitu. yang paling atas ini ini adalah komentar teman-teman jadi komentar ini uh, tidak akan dijalankan oleh mesin nah jadi ini tuh bukan bagian dari kodenya Komentar ini uh, fungsinya itu adalah uh, bagi kita ya, bagi pembaca kodenya untuk mengetahui kode ini digunakan untuk mencari apa sih. Gitu. Jadi ini memang digunakan untuk manusia. Gitu. Dan uh, komentar ini uh, saya tahunya dia komentar itu dari mana. Jadi teman-teman lihat ya uh, dia itu warnanya keabuan uh, dan Selalu diawali dengan tanda pagar, gitu jadi sesuatu yang diawali dengan tanda pagar itu tidak akan dieksekusi oleh sparkle. itu Jadi, ini tuh diabaikan oleh si sparkle-nya. Gitu. Oleh wikidata data ini tidak dianggap sebagai bagian dari query. Nah, di sini bisa aja saya ganti, ya. Jadi, saya ganti menjadi daftar kucing wiki data itu boleh boleh aja itu tidak akan mengubah hasil apa apa karena ini tuh fungsinya hanya memberitahukan orang yang membaca kodenya hasilnya masih sama ya nah sekarang di bagian yang kedua nih di baris kedua ini ya ada tulisannya select lalu di sini ada item dan item label kalau teman teman lihat ya baris kedua ini itu serupa dengan yang muncul di sini Ya, jadi di sebelah kiri sini ada item dan di sebelah kanannya ada item label. Ya, di sebelah kiri item ada item label di sini. Yang mana kalau di item ini kalau teman-teman coba klik itu akan um, merujuk ke sebuah halaman Wikidata tentang butir tersebut. Nah, seperti di sini, ya uh, ini adalah halaman butir tentang uh, Orlando. Itu uh, seekor kucing yang memenangkan uh, kontes saham yang uh, dilakukan oleh uh, koran Inggris di Observer dan uh, kucing ini memiliki dua artikel Wikipedia teman-teman bisa lihat nah dan di sini ya uh, di sini adalah uh, QID kucingnya dan ini adalah labelnya itu Orlando oke okay sekarang kita kembali lagi ke sini ya uh, jadi uh, kita sudah melihat tentang uh, item dan item label yang menjadi uh, semacam kepala dari tabel hasil query kita lalu selanjutnya setelah select di sini ada where nah kalau teman-teman sebelumnya sudah akrab nih dengan SQL uh, pastinya ingat ya ada select From where. Nah, kalau di Wikidata itu, uh, atau di Sparkle ini, maksudnya langsung saja ya. Jadi, select dan where. Gitu. Nah, uh, di bagian where inilah uh, isi dari pertanyaan kita kepada basis data Wikidata. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini itu uh, ada... P31, lalu ada Q146, ya. Dan ini, kalau seandainya teman-teman arahkan kursor teman-teman ke yang P31 ini, akan muncul tulisan "adalah". Lalu, kalau teman-teman arahkan ke yang Q146 ini, akan muncul tulisan uh, "kucing rumah", ya. Gitu. Jadi, uh, maksudnya itu adalah kita meminta Wikidata untuk menampilkan butir-butir uh, yang adalah. Kucing rumah begitu, itulah kenapa wisuda data di sini menampilkannya kucing semua. Nah, lalu setelah itu, kalau teman-teman lihat di sini juga ada tanda titik, ya. Jadi, pertanyaannya itu begini saja: jadi tidak ada tambahan lagi. Nah, lalu di bagian paling bawah ini ada tulisan yang cukup panjang, ya, "surface wiki base label". Nah, bagian ini teman-teman nggak -teman perlu khawatir dulu ya untuk saat ini. Jadi, teman-teman anggap saja ini memang bagian yang uh, selalu ada. Fungsinya itu apa sebenarnya? Jadi, fungsinya ini itu adalah memunculkan label yang kita gunakan di bagian atas ini. Gitu. Jadi, ini memudahkan kita kalau kita mau memanggil label. Kita cukup tuliskan saja di sebelah sini uh, item lalu ada tulisan L. ya L besar label gitu. Nah, itu fungsi yang terkait dengan sintaks yang ada di sini. Dan yang perlu teman-teman ingat, di sini itu ada tulisan auto language, lalu EN. Auto language di sini artinya adalah uh, bahasa yang disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman gunakan sekarang. Jadi, kalau sekarang saya pakai bahasa Indonesia, maka label yang ditampilkan di sini akan diutamakan label yang memiliki bahasa Indonesia terlebih dahulu. Uh, baru kalau bahasa Indonesia yang tidak ada, dia akan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, sekarang uh, kita kembali lagi ya ke bagian yang inti yang ada di sini. Kalau teman-teman ingat ya, uh, di bagian sesi pertama saya kan sempat bilang ya, soal uh, wikidata itu adalah suatu triplet, ya. Jadi, triplet butir atribut nilai. Begitu juga dengan ini ya. Jadi, uh, di sini saya memberikan contohnya. Di sini itu saya ada butir atribut nilai jadi butirnya itu adalah ini ya item ini adalah butir lalu P31 ini adalah atribut dan q14 ini adalah nilai gitu ya jadi butir adalah kucing gitu jadi saya meminta ke wikidata Wikidata tolong berikan saya suatu butir yang nilai adalahnya itu adalah kucing gitu. sekarang kita uh, Bagaimana jika saya itu tidak mau mencari kucing yang ada di Wikidata? Bagaimana jika saya mau mencari uh, museum? Nah, di sini uh, tentunya pertama-tama kita ganti dulu ya uh, komentar yang di sini supaya memudahkan kita semua. Jadi di sini daftar museum di Wikidata. Gitu. Lalu bagian mana sih yang perlu saya ganti? Yang perlu saya ganti itu adalah bagian ini ya. Jadi di sini itu saya mau minta Wikidata cari yang butir adalah museum, begitu. Nih teman-teman uh, silakan hapuskan nilai Q146-nya. Lalu teman-teman ganti ini dengan museum. Memang QID-nya museum berapa sih? Nah, teman-teman silakan ketik di sini. Buka wiki wikidata terus ketik museum. Nah, di sini muncul ya Q33506. Nah, ini teman-teman salin. Terus teman-teman copy ke sini. Ini sekarang kita itu meminta museum, ya. Terus sekarang kita klik lagi "Jalankan query". Oke, okay, query-nya agak lama ya, karena uh, wikidata mengkualikan -query, query museum yang ada di seluruh dunia, ya. Hasilnya itu. Ada segini ya, ada 40.610 hasil. Begitu Nah, eh, sekarang eh, kita coba ganti ya. Eh, misalkan nggak mau museum ya, maunya eh, kebun binatang gitu ya. Itu juga bisa itu. Jadi, teman-teman eh, silakan eh, cari di sini eh, kebun binatang ya, lalu masukkan QID-nya, lalu masukkan di sini. Terus teman-teman barangkali berpikir ya, uh, kalau misalkan untuk setiap pencarian yang saya lakukan, saya harus buka dulu data terus saya harus cari dulu QID-nya, saya kopikan, uh, itu lama ya. nah Jadi kayak saya harus kopikan manual begini, itu lama. Bayangkan kalau saya itu mau membuat uh, modifikasi query secara cepat. Nah, tentunya wikidata sudah mengantisipasi hal ini dan di wikidata itu ada fungsi khusus yang namanya itu adalah auto-complete. Bagaimana cara mengaksesnya? teman-teman silakan ketik di komputer teman-teman menggunakan kombinasi tombol Control dan spasi. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Yang mana artinya silakan ketik untuk mencari sebuah entitas. Teman-teman cari nah, uh, kebun binatang ya. Jadi kebun binatang. Nah nanti ini langsung memunculkan nih uh, kebun binatang uh, yang ada di wikidata itu apa saja. Jadi seperti ada query di dalam query gitu ya. Query kecil. Nah di sini teman-teman langsung uh, klik saja yang ini. Karena yang kita maksud adalah kebun binatang sebagai uh, taman margasatwa. Teman-teman klik. Nah, teman-teman lihat ya, dia itu akan secara otomatis memberikan kita QID yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi, nggak perlu susah-susah nih buka Wikidata gitu ya, karena QID-nya udah sama. Dan memang QID ini tidak untuk dihafalkan manusia, tapi uh, hanya untuk memudahkan mesin dalam membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Begitu. Oke, ya, sekarang kita sudah ada uh, kebun binatang. sekarang uh, kita coba jalankan bersama-sama ya, kebun binatang apa saja yang ada di dalam Wikidata. Mas nah, lama query-nya. Nah, sekarang hasilnya itu ternyata sudah ada. Ada 1.753 hasil yang ada di Wikidata. Oke. Nah, sekarang uh, kita itu sudah punya uh, uh, butir adalah kebun binatang. Nah, sekarang saya mau tambahkan nih, saya... Uh, Mau saya nggak cuman mau kebun binatang aja, itu saya mau uh, tambahkan negaranya. Jadi saya mau tahu kebun binatang apa saja sih yang ada di Jerman. Itu gimana cara saya menuliskannya di sintaks Sparkle? Nah, caranya itu uh, mudah ya. Jadi teman-teman uh, uh, kita silakan kopikan nilai yang tadi sudah ada di atas ya. Kita salin, kita copy ke bawahnya. Nah. Lalu, teman-teman uh, silakan lihat ya. Kalau tadi di sini kan adalah kebun binatang, berarti sekarang hal kedua yang kita lakukan adalah uh, kita cari yang negaranya Jerman. Begitu ya? Nah, uh, gimana cara kita menggantinya? Nah, yang pertama tambah di sebelah sini ya. Kita ganti dulu ya menjadi nilai uh, Jerman. Begitu. Bagaimana caranya? Kita langsung aja uh, menggunakan fitur auto complete tadi, jadi kontrol spasi. Jerman, nah, ini kita pakai. Sekarang udah. Nah, kalau sekarang ini kita baca ya. Uh, ini saya tulis bacanya. Ucir uh, yang ucir yang adalah uh, kebun binatang. Nah, sekarang yang kedua ini, uh, kalau kita artikan ya teman-teman. Karena di sini masih adalah, ya, di sini masih P31, masih adalah yang di sini itu. Uh, di sini itu Jerman, sudah Jerman. Nah, di sini perlu kita ganti, gitu ya. Uh, kita ganti di sini menjadi negara. Bagaimana cara menggantinya? Kita hapus saja, terus kita uh, ketik lagi, ya, kontrol dan spasi. Terus saja, negara nanti muncul di sini. Negara P17 artinya property 17 nanti akan berubah berarti sekarang uh, butir yang uh, negaranya Jerman gitu ya ini bahasa bahasa mudahnya begitu jadi butir yang adalah kebun binatang lalu butir yang negaranya Jerman gitu jadi uh, butir ini maksudnya itu adalah kebun binatang yang ada di Negara Jerman, apakah betul begitu? Nah, sekarang mari kita coba jalankan query-nya bersama-sama. Nah, sekarang uh, kita pilih salah satu, ya. Jadi, di sini ada ini. <laughs> Okay. Uh, karena saya sendiri uh, tidak bisa berbahasa Jerman, ya nah, kita lihat saja. Oke, okay. uh, betul ya? Jadi, ini adalah uh, kubu binatang yang ada di Jerman. begitu. Okay. Tadi kita sudah berhasil, nih, berarti uh, melakukan uh, query ya, uh, dengan mengetikkan langsung bahasa Sparkle di sini. Nah, untuk saat ini, teman-teman kita perhatikan kembali nih tadi masih ada bagian yang belum saya bahas yaitu eh, bagian ini ya eh, ada item lalu ada WDT dan ada WD ya maksudnya itu apa sih nah jadi begini teman-teman yang di bagian ini yang ada tanda tanya ini maksudnya itu adalah variabel ya. jadi ini adalah nama variabel nama variabel itu bebas ya kalau seandainya kita belajar matematika Nama variabel itu bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa ABC. Begitu juga dengan wiki data, nama variabel itu boleh menggunakan apa saja yang penting, tidak menggunakan kata-kata yang sudah uh, menjadi pakem kodenya. Jadi, nggak boleh pakai select, nggak boleh pakai where, nggak boleh pakai service. Tapi kalau diganti dengan itu, uh, boleh begitu. Misalkan di sini saya ganti ya, uh, di sini itu kan uh, item. ya. Saya perbaiki dulu sebentar untuk memudahkan kita semua. Di sini itu uh, item. Jadi saya mau ganti nih nama variabelnya bukan item lagi. Jadi saya ganti aja jadi kebun binatang. Apakah itu boleh? Boleh ya. Jadi saya ganti jadi kebun binatang. Boleh. Di sini juga saya ganti jadi uh, kebun binatang. Di sini juga saya ganti lagi menjadi kebun binatang. Ingat ya, semua variabel itu selalu diawali dengan tanda tanya di Wikidata. Jadi ini itu artinya satu variabel. Jadi saya punya variabel yang namanya itu adalah kebun binatang. Sekarang kita coba jalankan. Teman-teman lihat ya. Oke, okay, kebun binatangnya sih uh, jalan ya, ada ininya ya, uh, keluar uh, QID-nya, dan kalau QID-nya teman-teman uh, klik itu memang benar-benar kebun binatang yang ada di Jerman. Tapi kenapa labelnya tidak muncul? Nah. Di sini terjadi karena kita sudah mengganti variabel yang di sini, tapi kita belum mengganti variabel yang menyertai label. Jadi, kalau teman-teman itu menulis query, pastikan bahwa variabel yang teman-teman gunakan, uh, yang teman-teman cari itu, uh, dan yang akan ditampilkan labelnya itu sama, ya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini uh, saya harus ganti juga ini menjadi kebun binatang label. Sekarang, apa yang terjadi? Sekarang, kalau saya klik lagi, jalankan. Sekarang sudah muncul lagi labelnya. Ini. Ini sudah sesuai ya dengan apa yang kita inginkan. Nah, sekarang kalau misalkan nih, teman-teman uh, mau ganti ya, uh, misalkan. Uh, apa nggak uh, mau yang ada di Jerman mau yang ada di Jepang misalkan bagaimana cara menggantinya mudah ya, kita ganti aja lagi jadi yang ada di sini kita hapus lalu kita uh, kita ketik Control Space Jepang lalu kita pilih lalu kita betulkan di sini uh, kita punya komentar okay. Sekarang, kalau kita klik lagi, jalankan sekarang sudah berganti ya. Jadi, sekarang isinya adalah kebun binatang yang ada di Jepang. Teman-teman juga perhatikan ya, di sini ada WDT dan ada WD. Nah, WDT ini selalu menyertai atribut. Nah, jadi kalau atribut itu dia itu ada pengenalnya sendiri, dia itu pakai P ya. Sedangkan kalau WD ini menyertai nilai ya, jadi... Uh, nilai di sini temanannya sama QID. Soal gitu. nah, soal ini teman-teman uh, uh, cukup hafalin aja. Pokoknya kalau ada yang T, T itu sama property sama atribut, gitu ya. Dan kalau WD itu sama Q. Gitu. Dan ini teman-teman uh, nggak -teman perlu hafalkan uh, nilainya ya, karena kita selalu bisa menggunakan fitur uh, auto complete yang disediakan oleh Wikidata. baik Nah, uh, sekarang uh, selain itu, tadi kan saya juga sempat membahas ya soal bahasa. Nah, uh, di sini teman-teman lihat ya, uh, masih ada yang, dia itu labelnya nggak keluar, tapi hanya berupa QID aja. Kosong sih, nggak, tapi hanya QID. Sedangkan uh, kita nggak mau nih uh, seperti ini. Nah, itu kalau teman-teman coba lihat apa yang menyebabkan hal tersebut. Ini kalau kita buka aja ya butirnya. Jadi uh, penyebabnya adalah tidak ada label yang diberikan dalam bahasa uh, Indonesia ya sebagai bahasa yang kita gunakan di query tadi maupun dalam bahasa Inggris gitu. Adanya dalam bahasa apa sih? Ah, dalam bahasa Jepang aja ternyata adanya labelnya. Jadi uh, supaya saya bisa memunculkan label ini uh, ya saya ganti ini jadi bahasa Jepang begitu. Saya ganti jadi bahasa Jepang. Dia akan uh, menghasilkan saya uh, label dalam bahasa Jepang. Dalam aksara yang digunakan di Jepang. Ya. Jadi kombinasi dari uh, kanji, katakana, dan hiragana. Oke, kita kebanyakan lagi ke bahasa Inggris. Karena sebagian besar butir-butir dibikin data saat ini, sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris. Uh, ini sudah. Terus uh, sekarang uh, kalau misalkan teman-teman uh, itu uh, ingin uh, menampilkan sesuatu, gitu ya. Uh, jadi teman-teman uh, itu mau menampilkan gambar, ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu uh, seperti ini, teman-teman. Uh, jadi ketika kita ketika kita mau menampilkan sesuatu, ya, pastinya kita harus mengubah nih uh, kepala dari tabel hasil kita. Gitu ya. Jadi kalau saya mau tambahkan koordinat, ya kepalanya harus saya tambahkan ya. Jadi uh, di sini kolomnya harus ada kolom koordinat, ibaratnya seperti itu. Kalau saya mau tambahkan gambar, saya tambahkan di sini kolom gambar, ya. Di sini saya bisa uh, tambahkan nih. Uh, jadi ada kolom baru, namanya itu adalah kolom koordinat. Ya sama satu lagi saya mau tambahkan yaitu kolom uh, gambar. Uh. Bagaimana caranya saya bisa menambahkan atau memunculkan hal tersebut? Caranya itu uh, mudah ya. Jadi teman-teman uh, itu, uh, sebelumnya kita coba jalankan dulu ya. Apa yang terjadi kalau saya menambahkan kolom baru seenak saya gitu ya. Ini ya. Jadi seperti ini. Jadi ada kebun binatang, kebun binatang label, dan di sini masih kosong. Karena koordinat dan gambar ini, dua variabel ini tidak nyangkut kemana-mana gitu ya belum saya kaitkan dengan variabel utama kita yakni kebun binatang. Bagaimana cara menawatkannya? Jadi begini, kita kembali lihat ya ke salah satu contoh yang ada di Wikidata ini. Kalau teman-teman lihat di Wikidata ini ada yang namanya lokasi koordinat ya. Nah, lokasi koordinat di sini itu adalah atribut berarti kalau saya mau bilang ke wiki data tampilkan koordinat saya tinggal bilang begini kebun binatang lalu eh, karena dia tuh selalu butir atribut nilai ya jadi kebun binatang yang koordinatnya yang koordinatnya isinya itu apa isinya itu ya saya kosongkan aja jadi saya saya masukkan variabelnya jadi di sini itu uh, saya bilang ke Wikidata Wikidata uh, saya meminta kebun binatang yang memiliki uh, atribut ya atribut uh, koordinat dan berikan saya hasil koordinatnya itu bebas ya karena ini berupa variabel gitu Bukan angka atau hasil yang ajak ya. Kalau saya mau yang ajak kayak tadi ya, saya bilang di sini e, negaranya e, adalah Jepang. Nah, di sini saya koordinatnya bebas karena memang saya mau cari tahu soal koordinatnya itu sendiri. Di sini saya e, jalankan query. Oke. Maka e, yang terjadi adalah seperti ini. Sekarang e, bagian koordinatnya sudah terisi gitu dan di sini hasilnya itu ada ada banyak ya sudah cukup lengkap datanya sekarang selanjutnya saya mau menambahkan gambar bagaimana caranya saya saya bisa mengisi kolom gambar di sini caranya itu sama ya seperti caranya tadi kita menambahkan koordinat teman-teman silakan ketik lagi aja di sini kebun binatang lalu masukkan lagi PDT ya atributnya apa yang mau kita cari kita mau cari gambar ya jadi kontrol uh, spasi gambar Oke. nah langsung muncul di sini P18 kita klik lalu setelahnya karena gambar ini juga berbeda-beda uh, tiap uh, item atau tiap butir maka uh, kita isi saja dengan variabel juga gitu ya jadi saya bilang ke Wikidata. Wikidata carikan saya kebun binatang yang ada di Jepang dengan koordinat bebas dan gambarnya itu juga bebas ya. Gambarnya itu yang ada di wikidatanya seperti apa? Kita serahkan ke wikidata. Ini kalau kita jalankan. Nah, sekarang di sebelah sini sudah ada isiannya ya. Jadi isiannya ini adalah pranala atau link menuju Wikimedia Commons yang memuat gambar tentang kebun binatang tersebut. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Ya, udah sesuai. Jadi, nah, selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan dari sini? Aku, nah, teman-teman, lihat di sini, kan masih berupa table. Ya, view-nya kita bisa ganti ke image untuk menjadi gambar atau kita mau ganti lagi ke map untuk menampilkan tampilan berupa peta yang berisi koordinat kebun binatang yang ada di Jepang. Nah kalau ini sudah, eh, sekarang begini, ketika saya membagikan ini ke teman, eh, yang saya bagikan itu adalah table ya, karena eh, itu adalah bentuk eh, default dari query kita. Nah sekarang kalau saya mau membagikannya itu langsung berupa Peta, apa yang saya lakukan? Jadi di bagian uh, sini ya teman-teman uh, bisa masukkan komentar ya. Jadi di sini, nah ini adalah sintak khusus ya yang membuat teman-teman uh, ini uh, bisa memunculkan hasil query sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi uh, misalkan saya mau uh, default view-nya itu adalah peta, gitu. Ya udah teman-teman. Uh, isi saja di sini default view map itu kalau sudah maka kalau kita jalankan bentuk uh, defaultnya atau bentuk otomatisnya itu menjadi peta gitu. mau ganti lagi ke versi lain bisa ya jadi di sini uh, silakan teman-teman terus aja di sini uh, tanda pagar default view lalu mau apa mau image grid itu bisa Teman-teman klik lagi jalankan, maka nanti akan berubah juga uh, default view-nya menjadi image grid. Nah, jadi kalau teman-teman mau menyematkan query ini ke situs teman-teman, uh, jangan lupa ya uh, bagian default view-nya ini diganti sesuai dengan tampilan data yang ingin disajikan. Baik, uh, kurang lebih seperti itu dulu. Untuk uh, pengenalan menulis uh, bahasa Sparkle kali ini, saya harap teman-teman uh, mampu memahaminya, uh, dan sampai bertemu di sesi selanjutnya.